Halo YouTube, balik lagi ke Sande Mager Kali ini saya mau perlihatkan ada desain yang dulu pernah kita bikin Untuk cafe di daerah Jakarta, jadi lokasinya di Jakarta ya Kalau menurut kita, si pemilik cafe, ap apalagi saya yang desain itu kan bagus-bagus saja -bagus Kalau menurut istri itu gimana? Nah ini kafenya. Yang ini gimana Yang? kalau menurut kamu yang kafenya nih? Jadi, ini ini dalam bentuk video, misalnya mau sih nanti. Aku paus, kalau mampu, mau dibundurin nih dibundurin. Yang kemula ya, halo semuanya. Coba kita lihat-lihat dulu nih ya. Ceritanya masuk ya? Nah, ini Oke. kita masuk. Namanya Cafe Magr ya bukan Cafe Agar. Nah, ya. ini, ini namanya sih, kafenya beda, cuman untuk melindungi identitas asli, dinding, sama kayak film detektif. Jadi dirahasiakan. Tapi lihat aja, bagi yang udah pernah kesini, pasti tau lah, gede banget kok tempatnya. Okay. Untuk parkirannya luas ya, kenapa mobilnya cuma tiga? Posisi saya ini cuma buat tiga mobil. <laughs> <laughs> Oke, okay. naik tangga ya? Ya, ini sekarang kita naik tangga. Ini kafenya dibikin uh, rangkanya dari besi karena emang gayanya itu industrial. Ini tak jelas sedikit gitu ya, uh, sampai industrial tuh apa sih? Industrial tuh jadi dia gayanya tuh yang banyak gunain besi, keras gitu loh, gunain besi warna hitam kayak ya kecocokan gitu loh gitu. nah ini kita naik ke atas tangkas, eh, tangganya aja itu pakai bordes, jadi emang agak tinggi emang ya. Tinggi. ya. Tinggi lantai bawahnya tinggi. Okay. Itu indoor indoornya tuh dibikin dari kontainer, dari kontainer asli kalau ini bukan dibikin tempat. Jadi kontainer emang dibawa ke sini. Oh dari kontainer yang tadi ya yang merah tadi itu ya? Ya yang merah yang yang putih ini platannya kuning ya putih sebenarnya Jadi ini bentuknya tuh bar dia tuh. Sekelilingnya itu ada slab kayu panjang dari yang ujung. Itu emang nanti dipasang stool supaya orang style-nya itu bisa ngopi sampai bar Karena ini bentuknya coffee shop, jadi bangunan segitiga di rancangan awalnya. Awalnya itu mau bikin coffee shop. Uh, gila. ini cozy ya. berstool stool, aku sih suka sih karena kan ee, di depan ya. emang aku tuh suka ruangan yang terbuka gitu. Cuma resikonya kalau kebuka biasanya agak panas aja gitu. Ini bakalan ada AC atau kipas gitu, gak sih? Kalau di dalamnya indoor nanti pakai AC dia. Kalau yang di luar ini, yang sofa-sofa ini pakai AC alam. Oh, AC alam gitu hmm, ya? AC alam ya, Ini nih, aku tuh penasaran banget nih sama yang kanan nih. Ini apa sih? Gambar-gambar. Oh, apa? itu gambar mural. Uh, menunya tuh harus di luar gitu ya? Kayaknya aku dari tadi gak ngeliat ada tempat buat uh, mereka order atau gimana sih? Nah, ini kan kafenya dibikin jauh sebelum zaman Netan jadi... Kafe-kafe stylish zaman dulu yang menunya itu dibikin di atas dari chalkboard apa sih itu dari kayak papan tulis hitam gitu loh, e, papan Star kapur. gitu ya nah, Jadi di atasnya sih lampunya juga pakai lampu-lampu Edison namanya. E, ini kayunya sih strong banget kayaknya ya. Oh keras kayunya. Oh jangan berani-berani gigit. Jadi ini bagian oh, indoor, nah, ini bagian indoor, indoor ini dia pakai AC sentral makanya dia berani Walaupun pakai besi, dipakai AC sentral yang kayak di gedung-gedung Jadi dingin, dingin gak karuanan, ampun-ampunan dinginnya Biarpun ini di, di lantai atas, which is cara fisika, itu di lantai atas itu yang lebih panas daripada di bawah Terus ini bahan besi, disinarin matahari Jakarta yang panas dan terik, no problem berani dia lantainya emang di bagian indoor dipasang pakai pakai vinil motif kayu untuk style ya untuk estetika terus panel belakangnya backdrop belakang itu juga pakai bata tempel untuk estetika kalau fungsi sih nggak ada sebenarnya ya, untuk memperbaiki lighting aja Jangan. jadi channel yang kasir itu hanya untuk order terus si baristanya itu ada di area sampingnya nah, ini are, ini dia nih area sampingnya jadi ini dia, ini tempatnya si barista si Ikan kopinya itu memproduksi hasil akseptarnya. Nah, yang menarik ini di depan, di depan si uh, tempat barista itu ada tempat buat jualan handphone. Jadi, dia gabungin juga gitu. Perkiraannya, orang kalau sambil beli kopi ntar beli handphone kali gitu. Yang nggak tahu ya, Dal dalam persepsi dia sih gitu ya. Mungkin, mungkin atau juga, tapi ya request seperti ini. Jadi, ini yang terjadi. Nah ini uh, bentuknya ya kayak kayak counter kontol handphone biasa lah. Belakangnya itu yang bagian showcase yang ada buat box-boxnya di depan tuh buat buat apa namanya yang di unit-unit batangannya. Nah di belakangnya itu tempat buat dapur rencananya tapi nggak tahu akhirnya jadi apa enggak. Nah, jadi kira-kira gini. Nah menurut kamu ini desainnya gimana? Ya oke. Okay. Gua aja sih oke okay. oke okay, katanya udah, <laughs> udah nyebur gua capek-capek bikin oke okay, katanya ini. pak ini begini, begini begini begini begini lu luar biasa sekali gini gimana pak oke okay. ah nangis gua bener <laughs> deh. jangan lupa makanya datang ke cafe maget ya biar dibuatin desain desain eh. yang lain <laughs> kafenya gak ada mineral, namanya nanti dia protes. Mau kok jadi malu jadi nama namanya gitu? maksudnya datang ke YouTube-nya Sale oh, iya. Nah, Nah, selain itu juga, misalnya emang ada komen tentang desainnya, ini gak apa-apa. Udah jelek banget nih desain di bawah. Ya, ini jujur aja kan, namanya kita kan perlu kritik, kan gitu ya? Terus, misalnya ada saran untuk untuk print desain desain yang Pernah kelihatan ini kok kayaknya unik nanti biar biar kita cari desain. Nanti kita bahas dari dalam. Kalau yang berminat sama desain ini, saya bikin dalam format XC. Jadi, untuk pengguna PC, bisa mainin seperti kayak main game, pakai pakai mouse atau pakai joystick di bahan pasukan lah untuk desain ini. Tinggal ngomong aja ya. Misalnya, emang suka sama video ini, silahkan like, terus jangan lupa subscribe ke Sunny Mager Ketemu lagi di berikutnya, dadah. Da -dah.